Baiklah persahabatnya selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita Ada sebuah unggah spesial yang diunggah oleh Dede Elasti ke juara ya Kita lihat di ikas pribadi miliknya Dede Elasti Ini mengunggah sebuah postingan dari Deddy Prawira persahabat ya sini singkat ceritanya persahabat ya Yang mana sebuah kalimat yang disampaikan Singkat cerita kemarin dapat teguran ipun 13 kado dari Pak Bu bos Rizky Pilar dan Lesti Kejora, itu dicopet orang waktu otw kantor persahabat ya sob sih pas sampai kantor HP udah nggak ada di tas tapi udah ikhlas mungkin belum rezeki persahabat ya cuma Fitri aja nih yang belum ikhlas kata bang Dede Prawira, persahabat ya ternyata. HP dari Dede Prawira dan Fitri itu dicopet orang persahabat ya Singkat ceritanya sih tentu di jalan saat sampai di kantor Baru ngeh bahwa HP mereka sudah hilang persahabat ya Masya Allah banget dan ternyata persahabat ya Masih ada orang baik kata Dede Prawira Janji Allah itu pasti teman apa yang kita tanam itu yang kita tuai Wow persahabat ya Alhamdulillah ya sahabat ya HP tersebut Sudah balik kembali nih dan Alhamdulillah Kata uh, Kak Dede Prawira Siang ini Ada orang yang hubungi ke nomor telepon Fitri karena memang sudah Bikin notif di ipun hmm. Per sahabat ya buat yang Menemukan bisa untuk Tentunya menghubungi nomor tersebut. Wow, persahabatan memang masya Allah banget ya. Hikmahnya nih, buat gua adalah kita harus belajar ikhlas, guys. Allah rezeki enggak akan kemana. Masih ada kejujuran persahabatnya Jumat berkah Masya Allah tabarakallah Itulah yang disampaikan oleh Dede Prawira Memang luar biasa banget ya <guluh> Alhamdulillah mudah-mudahan Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran juga untuk kita semua Sebagai para fans sejati Leslar Kita harus menuai kebaikan Harus belajar ikhlas dan sabar persahabat ya Yuk tetap kompak dan tetap solid Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari idola kita langsung ya. Banyak sekali tentunya Yang gak percaya kalau Leslar dan tim hari ini berada di Bandung Perhatikan diunggan ini, ini terbaru banget tuh wow. Ternyata benar banget ya idola kita, kesayangan kita Hari ini tentunya ada di kota Bandung Dan akan menghadiri acara Akikah serta syukuran anak Marjin dan Ali Syakib Persahabat, ya Ini langsung diinfokan oleh kakak Bilar Diunggah kembali oleh akun fans.leslar Kalimat kaitan pun dituliskan Sore kesayangan warga Konoha Semoga acara akikahnya baby kak Marjin dan Ali Syakib lancar amin Tuh, sudah dipastikan Lesti dan Rizki Bilar akan menghadiri acara akikah dari anak Ali Syakib dan Marjin Persahabat ya Tentu kita salvok sama outfit yang dipakai oleh mereka berdua Sama-sama cute, sama-sama tentunya senada Masya Allah banget ya Kita lihat juga di unggahan berikutnya nih Cute-cute oh, manja banget ya Leslar, sore hari ini masya Allah Vitamin seger banget nih Untuk kita semua, Alhamdulillah Muncul juga sore ini lesi dan Rizki Pilar Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan Kelancaran dan selalu diberikan kebahagiaan Serta kesehatan, amin Postingan tersebut ini di kembali oleh akun Lesti billartim Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah putih-putih seputih hati mereka Amin, Masya Allah banget ya Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan Banyak respon yang selalu diberikan oleh para fans sejati Yakni dari akun Instagram meli 71 mengatakan Serasa diguyur setelah seharian panas-panasan Katanya tuh Masya Allah banget <laughs> Emang cute dan menggemaskan banget ya, penampilan idola kita sore hari ini. Dan berikutnya juga, komentar lain diberikan dari akun AloView Family. 24. Adem banget, makanya gua paling suka kalau Leslar Staycation selalu ada cidukan Masya Allah, Alhamdulillah banget ya. Adem pisan saat melihat idola kesayangan kita, dan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan cidukan vitamin manja selanjutnya.